Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kembali membahas yang lagi ramai diperbincangkan Mengenai vlog atau konten dari kakak Rizky Bilar Bang Bomi Suarez persahabat ya Kali ini ada unggahan dari Bu Fir Ada sebuah kalimat nih persahabat ya Tidak selamanya niat dan nasihat baik Kita bisa diterima dengan baik oleh semua orang But it's okay Udah jangan berisik lagi ya Videonya udah di take down kita mendapatkan informasi, video atau konten dari Bang Bobby Suarez Itu sudah di-take down, persahabatnya Kita lihat juga nih, ada postingan lain dari Bu Fir Alhamdulillah, minimal dalam keadaan yang masih belum benar-benar adem Kita saling menjaga hati Ada sebuah kalimat juga Selain jaga hati, jaga ketikan jari jemari juga ya Karena apa yang kita tanam, itu yang kita tuai persahabat, ya. yuk Tentunya, sebagai warga Konoha, tetap Menjadi fans yang baik, tetap di jalan yang benar, mudah-mudahan kita semakin kompak dan solid mendukung karya-karya Lesti dan Bilar. Berikutnya juga, aja ya, kita simak diunggah di IGS-nya Bang Bobby satu jam yang lalu memposting foto Leslar. Ada kalimat juga yang diposting oleh Bang Bobby, Udah ya, jangan ribut lagi, kami udah bahagia kok. Itu kalimat yang diunggah oleh Bang Bobby Suarez. Doakan, mudah-mudahan keluarga besar selalu sehat, selalu bahagia. Kemudian juga persahabat yang menanyakan vitamin-vitamin terbaru Leslar, karena sudah kekeringan banget ya, Lesel Lovers, vitaminnya Lesi Kejora dan Rizky Bilar pun jarang banget terlihat kali ini. Di malam yang sangat berbahagia ini persahabat ya, vitamin muncul. Kita lihat postingan video dari IGS-nya Om Izhar Vilendra. Ada video abang L yang lagi main sama papap dan bunda. Masya Allah, bahagia terus, si anak. Mudah-mudahan Leslar rumah tangganya selalu diberikan kebahagiaan, rukun, dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar, Anascon Support. 2. Ada juga kalimat. Caption yang dituliskan, "Masya Allah, tabarakallah ayat, nah akhirnya lihat abang juga. Nanti kangen banget. Les Allah first udah akan leslah sampai sampai Ya Allah amin. Masya Allah, kangen terobati, akhirnya muncul juga. Cidukan-cidukan vitamin langsung dari Om Izhar. Kalimat komentar pun diberikan di ugan ini, dari akun nunung.netnurjana. dan 100 mengatakan, 'Alhamdulillah, Kangennya terobati.' Nah, luar biasa ya bahagianya warga Konoha." Sudah mendapatkan asupan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita. Bukan hanya video ini, ada juga video terbaru. Masya Allah, Papa Bilar lagi menggendong abang El. Ini mah kebahagiaan warga Konoha. Persahabatnya diungkap kembali oleh akun Lesler Suiti Ada juga kalimat yang diposting: "Masya Allah, tak Allah, sehat selalu, anak soleh, Papa bersama Papa Dem, Bunda." Semoga keluarga kecil kalian selalu dalam Subhanahu Allah Taala. amin. Masya Allah banget ya, kita happy, kita bahagia malam ini mendapatkan cidukan langsung dari keluarga kecil Leslar. Hanya doa yang terbaik untuk keluarga dan rumah tangga, itulah kesayangan kita. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Lestifati Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.